Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para pembawa ilmu Para ulama Para penawaran general Dan bapak-bapak ibu-ibu yang Hadir saat ini Baik, sikat saja Ya, agak terlambat tadi Memperkenalkan diri Pak uh, Muhammad Saleh Mayor Komendai Rawat lulusan Akademi Militer Mengundurkan diri dari TNI agar bisa lebih berpuasa, berteriak tentang keadilan. Dan saya, pengalaman tugas di Aceh sampai setelah tsunami, ke jawa habis ditugas tiga tahun di Papua. Kita selalu berbicara tentang kondisi bangsa Kondisi NKRI Kita terkelompok-kelompok Kelompok A mengatakan B salah Kelompok B mengatakan A salah Selama kedua kelompok ini Sali mengelangi salah ini benar Maka persatuan Indonesia Hanyalah mimpi Maka dibutuhkan sebuah wadah sebuah koloran yang bisa menerima kedua pihak ini seperti kita merdeka tahun 45 bukan hanya satu kelompok satu kelompok yang memerdekakan bangsa ini itu maka dibutuhkan sebuah daya yang bukan hanya sebagai persatuan menyatukan ya semua ini orang bersatu tetapi untuk persatuan itu sama dengan kita banyak Berarti kita harus punya strategi. Seperti sekarang situasi politik kita yang mendukung Prabowo sangat akan mendukung Ali Basyara adalah pengkhianat, yang mendukung Pangis Basyara sangat akan yang mendukung Prabowo adalah pengkhianat. Ini semua adalah perpecahan. mulai bukan hanya umat nanti ada kiai-nya Pak Prabowo, ada habibnya Prabowo, ada ulamanya Prabowo, ada pendetanya Prabowo, ada kiai-nya Paris, ada habibnya Paris, ada ulamanya Paris, ada pendetanya Paris, jadi adu tempat adalah tokoh agamanya. Jadi adu Pak kiainya habibnya, ulamanya, maka umat dibawa kehilangan arah. Ini yang terjadi. Maka memang butuh wadah. Wadah ini biar bisa berkembang saran saya. Dengan adanya Allah, Angkatan, Ulama, dan Rakyat. Mungkin kita-kita masih bisa makan di tempat seperti ini. Masih bisa berjalan. Tapi rakyat yang ada di atas rumput makan saja susah. Bagaimana kita mengangkat ekonominya Walaupun Belum ada uh, Campur tangan pemerintah Ini pengalaman saya saja Bisa ditiru bisa tidak Saya orang miskin Saya tidak punya uang Tidak bekerja di perusahaan Sejak keluar dari TNI Saya dihidupi Oleh pengikut saya Lima tahun saya Berjuang enam sekali pindah kos-kosan Yang hidupi saya adalah Pengikut saya, kenapa pengikut saya cinta kepada saya karena saya perlu sistem? Dari segi ekonomi, siapa yang menjalankan sistem ekonomi, uangnya bertambah tiap hari. Dan itulah yang membuat komunitas kain itu sembuh besar. Siapa yang tidak mau uangnya bertambah tiap hari? Ada yang bilang, itu mayor saleh, ekonomi saja, ekonomi saja. Bahasa agama, saya bilang. Saya tidak akan membantah saudara. Tapi iya, Rasulullah Subhanallah Subhanallah. Kicau dari yang mencapai Madinah. Apa yang dibangun? Pasar. Ekonomi. Itu yang dilakukan Rasulullah. Sambil dakwah, sambil siar, sambil beribadah tapi intinya ekonomi untuk mengalahkan Yahudi seperti apa untuk mengalahkannya seperti apa ada semua strateginya tetapi kenapa tidak dijalankan di negeri ini kenapa para ulama kita, kita, baik kita cara mengenangkan ekonomi Rasulullah yang ada saling mengkafirkan yang ada adalah begini, begini, begini yang benar ini yang salah, ini benar ini. itu saja yang kita lihat di media sosial tidak ada saya lihat, jarang saya lihat ulama, kiai, babai mencontohkan suni tauladan rasulullah dalam membangun agama, hal ekonomi. Ini pentingnya kalau ekonomi kuat, raja ekonomi kuat, Insya Allah pasti kuat. Paling terakhir, semoga dengan adanya aura di sini angkatan ulama dan raja, saya berharap. Ada tokoh agama lain yang ada di dalamnya sebagai pusat. Kalau mau berbicara persatuan Indonesia, bukan persatuan Islam Indonesia, tapi persatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Masukkan. Karena beginilah masa ini merdeka tahun 1945. Ini saja pesan saya, serang saya dan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya -kata kurang berhenti kepada para pembawa ilmu yaitu ulama, kiai, abaid, sinar-sinar saya yang jelas pacif lanji itu adalah salah seorang idola saya. yang pacif lainnya. dan semuanya. Saya hanya ingin bagaimana kita berjuang dari bawah dimulai dari diri kita membangun ekonomi dan saya punya cita-cita juga ingin e, para ulama general cita-cita saya adalah kelak setiap jiwa bangsa Indonesia memiliki emas koin fisik di rumahnya masing-masing dan itu kan teori itu sudah kami jalankan dari tahun 1990 sampai hari ini setiap orang pertama namanya emas koin beta agar kelak setiap orang pegang emas agar kelak bangsa ini uang rupiah kertas dari kertas bisa digoyak dan emas tetap nama rupiah sesuai dengan ciri khas negara kita dan itu sudah terbukti ya mungkin istri saya tidak bawa contoh mas atau tidak bawa dan itu berkomunan tiap hari kata saya pernah mendengar siapapun kelak yang memegang yang berkuning-kuningan dan berputih-putihan maka dia adalah orang yang berbahagia di masanya saya pernah mendengar ini. Kuambilah emas atau perak. Kuambilah emas dan maka emas ini dicetak setiap hari. Dan terus berkembang. Ini kami bukan berteori. Kami sudah bergerak. Terima kasih. Mohon maaf jika kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Jenderal dilanzin untuk maju depan untuk memberikan ya saran dan juga pesan kepada kami kita luar biasa. All right, all